Dan surat persetujuan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada tanggal 13 Maret 1963 Dan izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral pada tanggal 14 Maret 1963 Telah didirikan dan Lahir di tengah kejolak situasi politik dan perekonomian yang sedang sulit. BPD Jateng lahir untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat daerah. Meningkatkan ekonomi masyarakat daerah adalah tujuan dari BPD Jawa Tengah. Tak heran jika manfaatnya terasa hingga ke pelosok daerah. Krisis moneter global pada tahun 1997 tidak dapat dihindari oleh Indonesia Selain masyarakat yang terkena dampak Bank pun tak luput Dari amukan krisis BPD Jateng Yang telah berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi salah satunya Setelah lepas dari rekapitalisasi, BPD Jateng mengubah image untuk dapat menjadi lebih positif dengan mengubah nama menjadi Bank Jateng. Menurut Bapak, mengapa menjadi Bank Jateng Pak? Ya, menurut saya. Kini dengan nama dan image yang lebih terbuka bagi masyarakat, Bank Jateng pun berkembang, beriringan dengan perkembangan zaman demi visi yang sama, visi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat daerah. terus beroperasi dan berinovasi untuk terus memberikan kontribusi dan layanan terbaik bagi masyarakat demi kemajuan ekonomi masyarakat. terus berkembang dengan memanfaatkan teknologi digital demi memberi layanan terbaik. Raihan prestasi yang ditorehkan tak lepas dari kontribusi para pejabat dan para pegawai di balik layar demi kemajuan ekonomi daerah. Sebagai bank pembangunan daerah terbaik, Bank Jateng tetap eksis hingga saat ini. Demi ekonomi, demi pembangunan, dan demi masyarakat yang lebih baik. Dari Jawa Tengah, untuk Indonesia.